Halo teman-teman, hari ini aku mau unboxing mainan baru. Namanya mesin ATM. Ayo, mari kita main. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Komen di bawah ya! Dan ini mesinnya, uang dan petas sudah satu-satu, ya, teman-teman. benar ya Ini udah keluar